Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar spesial untuk kita semua persahabat perhatikan Di kabar ini Alhamdulillah untuk single terbaru Bunda Les dikejora, Lentera Official musik Video sudah mencapai di angka 7,8 juta viewers dalam 2 minggu persahabat ya, dan masuk di trending delapan untuk music. Ini satu kebahagiaan banget ya, dan kebanggaan pastinya untuk warga Konoha. Alhamdulillah, semakin banyak dukungan dan support yang sangat luar biasa solidnya dari fans sejati. Mudah-mudahan kekompakan ini terjalin dengan baik untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Dan semoga persahabat ya, untuk viewersnya juga di angka 8 juta bisa persahabat, ya sedikit lagi mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan semakin kompak kita lihat juga keunggahan berikutnya ada sebuah momen spesial di vlognya Buda Asanti persahabat, di tempatnya di channel youtube nya Thehermansyah A6 ini mengunggah sebuah postingan vlog bersama Leslar saat berkunjung ...ke rumah Leslar untuk jengukin BBL ya. Masya Allah banget nih. Alhamdulillah, BBL di oleh Bunda Ashanti. Sungguh bahagia pastinya persahabat ya saat melihat BBL L digendong tuh. Masya Allah, dan Alhamdulillah, ya. Yeah. Lesli kejaran itu sudah keibuan katanya persahabat ya. Masya Allah, luar biasa pastinya. Dan di postingan ini pun tentunya ada sebuah keromantisan... ...yang ditunjukkan, yang disuguhkan oleh Papa Bilar... Ketika membenarkan hijab dari Bunda Lesti Kejora, perhatikan di video ini, masya Allah, persahabatnya hal kecil saja membuat kita tentunya baper melihat Papa Bilar, memperlihatkan keramatannya dengan Bunda Lesti Kejora di hadapan Bunda Al Santi. masya Allah banget, kita lihat juga postingan ini diripas kembali oleh akun Leslar Anas banyak Banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan dari para fans. Ya, ini dari akun Instagram Radita Perkasa, dosubila mengatakan di kolom komentar Bayi tua gak mau kalah bun, minta ditemenin besok abang L dan gede katanya itu jangan lepasin bundanya bang L Biar papa pundung, aduh gil banget ya Mudah-mudahan doa semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya, Bunda Leslie Ciora ini baru saja mengunggah postingan yang diunggah oleh Bunda Asanti. Postingan ini persahabat ya ketika kemarin berkunjung ke rumah Leslie dan kita salut dengan kalimat yang dituliskan oleh Bunda Asanti. Semua baby kalau digendong Bunda pasti bobok, apalagi si gemes baby L ini. Nomplok, katanya itu persahabat, ya aduh gantengnya BBL-nya, Masya Allah banget ya, BBL-nya ganteng kata Bunda Santi Pasti semua orang yang sudah melihat secara langsung menyampaikan sebuah kalimat BBL ganteng Wow, luar biasa banget ya, mudah-mudahan BBL dewasa nanti seperti Bapak dan Bundanya Menjadi orang baik, menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang kita lihat juga ke kabar berikutnya para sahabat sudah diaksa nih vitamin bahagia di channel youtube-nya Papa Rizky Pilar games basket air bareng tim Leslar ini seru dan tentunya rame banget ya mudah-mudahan saja dukungan juga untuk karya-karya terbaik dari Papa Bilar banyak orang-orang yang mensupportnya dan di vlog ini pun bersebab ya, ada momen spesial cute dan romantis yang selalu disuguhkan oleh Papa Billar dan Lesi Kejora perhatikan. Well, saat Papa Billar mencium Baby ya dia kerom keromantisan pun terlihat dari keduanya. Perhatikan tuh. <laughs> serasa dunia milik berdua yang lain ngontrak persahabat ya Masya Allah semangat terus untuk selalu mendukung mereka dan jangan lupa untuk semangat terus mau voting dan like di postingan Indosiar untuk mendukung Papa Bilar, Bunda Lesti, dan BBL di Ajong Kids World 2021